kita atur posisinya sini sudah jadi tulisan kemudian akan menempelkan foto-foto misalnya Foto. Ya, bisa seperti ini Barang besar kita perbesar ya. Seandainya saja seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Channel Bambang Surya Kali ini kita masih tetap Belajar bersama Berbagi ilmu Dengan materi yang sederhana Semoga bermanfaat Kali ini kita akan belajar Bersama-sama Membuat kartu lebaran Dengan powerpoint Tanpa aplikasi Apapun dengan powerpoint Sebelum tutorial kita Mulai Terlebih dahulu malah kita ucapkan bismillahirrohmanirrohim. Semoga tutorial kali ini dapat membawa barokah. PowerPoint kita pilih blanko yang kosong aja, blank presentasi. Kemudian, ini kita hapus. Langkah selanjutnya adalah kita mencari itu, ini insert, kemudian mencari gambar ini yang ada tulisannya "habis", itu bacanya apa, saya kurang tahu "habis" gitu ya. Kita pilih kotak rangka ini, kita tutup. Kita tutup seperti ini. Untuk warna ini, kita pilih sesuai seleranya. Bisa merah, kuning, hijau, terserah, sesuai dengan kesukaannya. Misalnya, kita coba pakai warna. Ya, ini blue. Kita coba seperti ini. Kalau sudah, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa-apa yang ingin kita gunakan di sini, misalnya gambar masjid ataupun foto-foto yang lain. Dan saya coba mencari gambar masjid. Yang sudah saya siapkan, ya, ini saya punya gambar masjid. Kita copy terus, kita paste kan di sini. Ya, ini gambar masjid. sudah, sudah, sudah. kita sesuaikan. Kemudian kita sisipkan pula tulisan misalnya minal aizin wal faizin juga kita copy kita tambahkan sekalian di sini kita atur posisinya misalnya di sini sudah jadi tulisan kemudian akan menempelkan foto-foto ini foto ya misalnya seperti ini kalau besar kita perbesar Antenya saja seperti ini, posisinya ini sudah ada tulisan di Tuan Baitin Masjid". Lah, misalnya kita ingin mengucapkan ini dari keluarga besar apa, misalnya gitu. Masih setia di channel Bambang Suripno untuk belajar bersama berbagi ilmu dengan materi yang sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan tombolnya.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 kita pilih textbook misalnya kita taruh di sini teks Warga besar, sekolah besar negeri dua, mukjizat. Mohon maaf. Misalnya seperti ini agar tulisannya bagus kita perbesar. Saya pilih tulisan, misalnya, kita pilih. Saya bisa, saya dua, berdoa, oh, wafer, dan badan ini bisa. Adanya ini, saya warnanya kok ingin berbeda-beda. saatnya ingin kita tambahkan pula misalnya tahun sekarang tahunnya masih pakai ini kabar di sini aja ya, misalnya ucapan uh, Kartu lebaran kita Misalnya seperti ini Ini sangat sederhana sekali hanya menggunakan power point Kalau ini serasa Sudah dianggap bagus Atau mungkin kurang aksesoris yang lain Bisa ditambahkan Misalnya tambah bintang Ataupun apa lagi Bisa semuanya Atau mungkin posisinya kurang mana bisa diatur Mungkin tambahin Ketupat dan lanjutnya Bisa saja Ini hanya sebagai contoh Membuatnya seperti ini Menggunakan powerpoint Kalau sudah seperti ini Kemudian kita simpan nah, Kita simpan Nah kita Kita kartu lebaran nah, kita simpan di file ya, sudah tersimpan udah sudah sekarang kita ini kita kartu ini kita tutup nggak mungkin kita mengirimkan kartu lebaran dengan PowerPoint maka kartu lebaran ini kita convert dari PowerPoint menjadi gambar langkah selanjutnya kita mau mengkonversi dari PPT ke gambar nah, kita buka Google kita kita cari konversi ppt ke gambar nih sudah muncul kita pilih ya sudah kemudian kita unggah file pilih file Ini file kartu lebaran kita klik kita open biar unggah ini kartu lebaran sudah terunggah sudah siap nah, kita tinggal mengkonversi nah lanjut kita konversi kita tunggu sampai selesai konversinya Lebaran sedang dikorvensi. Ini proses ya, sudah selesai. Kondisi sudah selesai, maka kita download dan download gambarnya, kemudian kita simpan. ya sudah selesai pembuatan kartunya sekarang kita lihat bagaimana bentuknya ini tadi powerpointnya ini kartu lebarannya sudah jadi kita lihat hasilnya Iya. kita perbesar biar kelihatan ya Terminal 19 05 Keluarga besar SDN 2 Bogorjo. Mohon maaf lahir dan batin Selamat hari raya Idul Fitri 1 sawal 1441 hijrah Sudah selesai Kartu lebaran kita Jadi Jadi mudah kita membuatkan Kartu lebaran menggunakan PowerPoint Tanpa aplikasi apapun Jadi dengan mudah Sekali kita menggunakannya Maka untuk itu kita sebelum membuat gambar-gambar uh, ini kita harus punya desain dulu kira-kira apa saja yang akan kita tempelkan pada kartu lebaran kita bisa ada ketupat kita ketupatkan Nah, karena kita ini di masa Corona seperti ini kita disuruh menjaga jarak nggak mungkin kita datang satu persatu maka dengan ucapan kartu lebaran ini sudah mewakilinya dengan lewat WhatsApp kita eh, ke WA sekarang kita cari di galeri ya ini gambarnya kemudian kita kirim lewat WA nah, kita kirim ke teman kita misalnya ini Jadi, ke salah satu teman kita, buka kirim banyak juga bisa. Namun, yang dikirim itu sudah bukan uh, PPT lagi, tapi berubah gambar. Sudah jadi gambar, sekarang kita buka WA-nya. Ini, kita buka sekarang. Kita buka ya, sudah terkirim. Ini gambarnya, kita berbesar perbesar. Ya. Sudah jadi bagus kan? Sederhana menggunakan PPT sudah dapat mengirim kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri tanpa menggunakan aplikasi Terima kasih dengan setianya bersama saya Bambang Suryono Telah belajar bersama untuk berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat